Gelandang Napoli ini jadi incaran Real Madrid dan MU. Real Madrid tertarik untuk mengontrak gelandang Napoli Fabian Ruiz. Selama ini, sang pemain juga masih menjadi incaran Manchester United atau MU. Pemain internasional Spanyol telah menghabiskan 4 tahun terakhir di Naples, tetapi masa depannya tidak pasti dengan 11 bulan tersisa di kontraknya. Menurut wartawan Italia Fabrizio Romano, Real Madrid akan memasuki perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan Ruiz meski mereka mungkin harus bersabar dalam pengajaran mereka. Sementara MU sedang mempertimbangkan langkah musim panas ini, Los Blancos siap menunggu hingga pemain berusia 26 tahun itu menjadi agen bebas tahun depan. Real Madrid akan menjajaki kemungkinan transfer gratis untuk pemain yang ditandatangani Carlo Ancelotti pada saat dia menjadi bos Napoli. Ruiz baru meniti karirnya di Italia pada tahun 2018. Ia didatangkan Napoli dari Real Betis karena Carlo Ancelotti menyukai gaya bermain sang sanggandang. Ruiz tidak butuh lama untuk menjadi bintang baru di Napoli. Ia berhasil beradaptasi dengan cepat sehingga ia kini menjadi pilar yang tidak terpisahkan di lini tengah One Partenope sehingga ada beberapa klub yang mengamati perkembangannya di Napoli. Calcio Mercato mengklaim bahwa salah satu klub yang tertarik mendatangkan Ruiz adalah Real Madrid. Tim berjuluk Los Blancos itu bahkan diberitakan tengah menyiapkan tawaran perdana untuk sang gelandang. Saat itu, Real Madrid serius dalam perekrutan Ruiz karena sang gelandang diproyeksikan menjadi pengganti Luka Modric. Gelandang veteran itu diberitakan akan hengkang di musim panas nanti. Carlo Ancelotti berjulukan ke trio gelandang veteran Real Madrid sebagai segitiga bermuda. Real Madrid tampil impresif pada laga uji coba pramusim saat menghajar Juventus 2-0. Selepas pertandingan, Carlo Ancelotti senang dengan performa timnya dan menjuluki trio gelandang veterannya dengan sebutan segitiga bermuda. Jawara La Liga 2021-2022 itu turun dengan kekuatan penuh. Lini tengah masih diisi oleh trio gelandang Casemiro, Luka Modric, dan Toni Kroos. Para veteran itu baru ditarik keluar pada babak kedua. Penggantinya adalah para pemain muda Aurelian Chouameni, Edward Rukamavinga, dan Denis Sebalos yang masuk di sekitar menit ke-65. Walau beda generasi, kedua komposisi ini menampilkan kualitas yang tidak jauh berbeda. Namun, pengalaman yang jauh lebih membuat Kroos, Modric, dan Casemiro punya penilaian sendiri oleh Ancelotti. Ancelotti pun menilai dua komposisi pemain tengah yang diturunkannya punya kualitas yang berbeda. Trio gelandang veteran dianggapnya punya kemampuan khusus. Menurut Ancelotti, bolanya selalu hilang saat masuk dalam area trio veteran. Maksudnya, lawan tidak mudah merebut bola dari penguasaan Madrid. Saya suka kedua komposisi, klasik and rock and roll. Saya menyebut Casemiro, Kroos, dan Modric sebagai segitiga bermuda karena bola akan hilang saat berada di area mereka, katanya dilansir dari Football Espana. Hal ini jadi gambaran jelang kompetisi yang terdekat yang akan dilaksanakan. Wah, Chelsea tawarkan Timo Werner ke Real Madrid? Spekulasi masa depan Timo Werner berkembang kian menarik. Teranyar muncul kabar bahwa Chelsea mungkin menawarkan Werner ke Real Madrid. Werner memang termasuk dalam daftar pemain yang tidak masuk dalam rencana Thomas Tuchel. Gaya bermain Chelsea yang diterapkan Tuchel tampak tidak cocok dengan permainan Werner. Werner sendiri sudah beberapa kali mengakui bahwa dia tidak tampil maksimal di Chelsea. Terbukti saat membela timnas Jerman, dia cukup produktif mencetak gol. Oleh sebab itu, dikabarkan bahwa perpisahan bakal menguntungkan bagi kedua pihak, Werner punya kesempatan baru dan Tuchel bisa membentuk tim sesuai keinginannya. Kabar bahwa Werner ingin meninggalkan Chelsea mulai sulit dibantah. Dia pun tidak bermain maksimal di beberapa laga pramusim sejauh ini, wajar jika Werner mencari jalan keluar. Kabarnya, striker 26 tahun ini ingin lebih banyak kesempatan bermain. Werner tidak puas dengan kondisinya musim lalu, yaitu hanya 24 kali jadi starter untuk The Blues sepanjang musim. Ada beberapa klub yang disebut tertarik mendapatkan Werner. Bahkan muncul gosip bahwa Werner mungkin kembali ke RB Leipzig. Teranyar, mereka menyebut bahwa Chelsea juga coba menawarkan Werner ke Real Madrid. Biaya transfernya relatif murah, Madrid juga bisa menjamin Werner terlebih dahulu. para soalannya, pindah ke Madrid tidak lantas menyelesaikan masalah Werner. Dia justru akan menghadapi persaingan yang lebih berat dengan adanya Karim Benzema. Musim panas ini, Madrid memang melepas banyak pemain, Luka Jovic sudah pergi, Borja Mayoral segera kaget tape, jadi hanya tersisa Mariano Diaz di posisi striker sebagai pelapis Benzema. Tumbangkan Juventus, model apik Madrid song-song piala Super Eropa. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti puas dengan performa tim asuhannya di laga pramusim. Ini menjadi modal apik El Real menyongsong laga piala Super Eropa. Real Madrid menutup pramusim dengan meraih kemenangan 2-0 atas Juventus di Roswell, California, Amerika Serikat, Minggu 31 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan El Real lahir dari penalti Karim Benzema dan torehan Marco Asensio. Hasil ini juga membuat Madrid akhirnya meraih kemenangan dalam pramusim, laga pramusim di Amerika Serikat. Sebelumnya, Los Blancos imbang dua sama dengan klub Amerika dan kalah 0-1 dari Barcelona. Usai mengakhiri pramusim, Madrid bersiap untuk menghadapi entro Frankfurt di Piala Super Eropa. Duel yang mempertemukan juara Liga Champions dan juara Liga Eropa bakal digelar di Helsinki Olympic Stadium pada 11 Agustus mendatang. Pelatih Madrid, Carlo Ancelotti mengungkap bahwa kemenangan atas Juventus menjadi modal berharga untuk melawan Frankfurt. Dan Carlo puas dengan performa pasukannya yang menunjukkan tren peningkatan di Laga Pramusim. Pria asal Italia juga bersyukur tak ada pemain Madrid yang cedera parah saat musim. Dia menegaskan Madrid dalam kepercayaan diri penuh untuk merengkuh gelar Piala Super Eropa. Kami telah menyelesaikan tahap awal musim ini dengan baik dengan kinerja yang baik, menunjukkan peningkatan pada pertandingan sebelumnya. Tim ini sudah terbiasa bermain bersama-sama sejak lama. Kami fokus pada Piala Super Eropa, kami telah berlatih dengan baik dan para pemain punya menit bermain yang baik. Semuanya berjalan dengan sangat baik, ujar Ancelotti dikutip dari situs Madrid.